A'udzu billahi minasyaitonir rajim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Amma alun, taza'alun Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya Amin nabail adim Tentang berita yang besar Alladihum bihi muhtalifu yang mereka perselisihkan tentang ini, belajaya alamun sekali-kali tidak. Kelak, mereka akan mengetahui pemakal kemudian sekali-kali tidak mereka mengetahui Alam Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan Wal autada Dan gunung-gunung sebagai pasak dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. subata dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wajah Allah Laila Lillah dan kami jadikan malam sebagai pakaian, wajah Allah dan raharomahasya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'a sadada wa kami bina di atas kamu tujuh buah langit yang kokoh wa ja'alna sirajan wahaja dan kami jadikan pelita yang amat terang Masa Dan kami turunkan Dari awan Air yang banyak Tercurah hari jabihi hab bang wanabata supaya kami tumbuhkan dengan air itu, biji-bijian Digi dan tumbuh-tumbuhan, dan ting al dan kebun-kebun yang lebat in Nayaum malfat sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang kita sabat. Yaumayun fahufisu wajah. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangka kalah, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. <tik> Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Waswirotilji balu nat saroba dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata ia in najahanam maka nat mirsoda sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai Lit o ginama lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas La bi tinafiha mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yaduquna fiha Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Dan tidak pula mendapat minuman. Ilah mau selain air yang mendidih dan nanah jaza sebagai pembalasan yang setimpal innahum kanu la sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab wa kadzabu ayatina kidzab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguhnya, wakulasyaiin akshaynavu kita, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Waduh, kumalan nabi, dakum illa adaba, karena itu rasakanlah. Dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Innalilmuttabtina mafaza Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Ada ya, kau ba? kebun-kebun dan buah anggur. Wakawak ribaat roba dan gadit-gadit remaja yang sebaya. Wakak sang lihaq. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'u nafiha lahuan wala kiddaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia. Dan tidak pula perkataan dusta. Jajan mirup di sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Robbit sama wadiwal, ada diwamai bayi, rohman. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Yawma yaqumurruku wal malaikatu soffa La yatakallamuna illaman Adina lahurrohmanu Pada hari ketika ruh dan para malaikat Berdiri bersok-sok mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Dan ia mengucapkan kata yang benar. Nalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna andernakum alaban koriba, "Yaumayan durul marumah kot damat yadahu waya pulul kafi kuntu turoba." Sesungguhnya. Kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Sadaqallahul Alim Maha benar Allah Dengan segala firmannya